Bapak mau nyata? Bapak sebelah. Itu, itu bilang, Bapak itu gak ada masker. Tapi gitu. nah, saya tahu. dibilang. tahu. Masker masker masker kan ada Bapak, bapak yang lurus bapak. bapak. yang urus. Bapak yang dekat-dekat? ngomong doang. Bapak tinggal di mana, Pak? Ya, kata Emang dimana, Pak dia kata Indonesia. lu tinggal di mana, Pak enggak hey. maksudnya maksudnya gimana sih maksudnya pak? Hah? maksudnya gimana sih? enggak mau ditangkap itu doang. kenapa? kenapa, kenapa? nggak mau? Kenapa? gua mau cepat. ini mendengarnya di siapa? jauh diam aja lah. Loh. Langsung Loh. Langsung ini kan kan kok begitu juga sama ngomong ya salah itu salah kawin senang masyarakat, kawin lantang, Ini jauhannya Jangan tunjuk Harus di masing, orang-orang, harus kan hari aja hari kebebasan hari orang ini guys setan. itu manusia Allah tanpa Allah ora bisa ujud manusia Lari kebebasan ya kebenaran senalan, lari kesenalan, lari kesenalan, lari kebebasan. Orang pakai masker saya tidak pakai masker. G, bapak saya tidak pakai masker, pakai sampo Saya pakai wadah. Orang tidak pakai masker usah tidak galangannya mengasir, sedikit menghambat. Pengen obat kecandu, oh iya, wes, wes, waw, apa-apa waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw, waw,